You got a friend in me You got a friend in me Yo what's up Mabro, apa kabar semuanya? Halo Mabro Let's go, kali ini Oca main warzone lagi nih Mabro Dan skill Oca Kali ini meningkat Mabro dari sebelumnya nih Yang bener sebelumnya Karakter cewe bro, <laughs> ini gratis sih Oca belum bertopat cewe ya Eh sorry nih kalau begini nih, Mabro Oca habis mandi ya Assalamualaikum Oke okay. Jadi uh, karena Ocha mau pergi juga, bikin konten dulu Tantang ya kan, teams, buat kalian. Ya, jadi kita, yuk langsung saja, Ma Bro. Nah, Ocha biasa turun di hospital nih, Ma Bro. Tempat favorit Ocha nih, di sini nih. Nah, jadi kalian kalau mau ketemu Ocha, pas main Warzone, ayo turun hospital bareng Ocha. Yo, let's go. Dikasih paham aja musuhnya ya. kita Turun langsung, Bro. Oke, okay. uh, gimbal banget. Di atas ada orang loh. Kayak ada orang tadi di atas. Oh, dibawah lagi. Oke. Okay. Eh, hey, kamu menangis aja dek. Menangis aja, kau adek. Masa? Ada orang, ada orang. Gak, ada orang, gak? Tuh, kalian melihat orang di sini? tidak melihatnya? Wah, turun aja. Kita looting-looting dulu, mah bro. No no no no no no no no no no no, no, no, no, no. Oke, okay, dulu masih healing dulu ya. Super ngeri nih bro, ramai banget nih tempat we. Kita mau beli dulu nih. Cukup ya buat beli UAV? Cukup nih mah bro Biar aman kita harus ada UAV bro Si Ah, ya, M16 Senjata ya.. Oh, M4 nih mah bro Jadi suka M4 Kalo Lute tin-lotin dulu ya. Ada apa nih? Kurang-kurang-kurang. Aja, teman kita Wah, udah pakai gili, bro. Oh my god. Ada orang di sini, teman kita ya? Wah, itu teman kita tuh, bro. Yo WhatsApp, bro. Okay. MX 9 Enak ke sini senjata. Golele. Eh. Wah. Woi, woi, Kok Wah, ini parah sih ma Bro. wah parah sih. Ya udah dikirim ke gua tapi Kalau apa-apa ya. Gua akan bikin. Itu tadi agak enggak enak gitu loh, jangan spraynya nya Asam. Awesome. Kenapa? Kita akan bikin. Kita pasti menang, oke? Okay? Tinggal Oce, udah bagus-bagus padahal -bagus Mantap, Mabro Aku tak akan terkalahkan Bentar, temen Oce mana nih? Lu banget sih. Kita dari sini dulu lah, Mabro ya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 No way! Jalan-jalan, jalan-jalan, jalan. Teman bocah kemana ya? Teman bocah udah mati, seperti sepertinya. Beli teman, beli teman. kamu balik lagi ya, bro? Dasar. sangat baik sekali ma bro terhadap temanku, gue hidupi lagi dia. Missy, Ocha desert mau lewat bro, kesudah kembali bersama lagi ma bro. Taro mati dia nggak ready play Ocha lagi, kan parah cuy. Oh, nice bro, good job bro. Yeah. Mesin gan. Wah keren nih. Cuma sin gan nih. Senjata keren-keren dah. Lagi apa lagi ya? Udah lah ini aja. Kita kemana lagi bro enaknya? nggak mobil lagi lah, messi messi, ada orang ada kira-kira ya di sini. be online. Oh, oke. Okay. Yefi. Mantap, Bro. No, no, no, no, no, no, no. ditinggal sama temen gue ma bro, wah oh, dia mati lagi, bener ya bener aja sih bro, ini bener aja ma dia mati lagi loh, udah hidupin, Kalo hidupin lagi bisa gak ya dia? Oh tuh mati lagi loh, gue sikat bener-bener ma bro, kalau dia mati lagi. ada lagi out. Kita ke atas dulu deh Bocak atas dulu, malah bro ya ada orang, bro Sumpah kayak ada orang No, no! Itu ya Allah. Kalau pencet dong. Dapat satu. No no no no gue no, no, no. gue bro, gue bro. Oke, oke, oke, nice oke, oke, itu mau bro ya yang oke, oke, lawan itu orang oke, keren kan duo oke, ini namanya nice oke, uh kekuatan oca handuk kita langsung chicken chicken winner winner chicken dinner anjay nice oca sangat carry banget ya temen oca aja oca tolong dulu ya sebenarnya tadi tuh yang bunuh temen oca mulu ya dia salah juga sih asal asal majuin wabru itu gak baik ya jadi kita harus tahu timing kapan kita harus menyerang musuh kapan kita harus bertahan ya kan karena di warzone ini tidak boleh asal-asal nyerang ma bro. Ya seperti itulah Ya oke okay, bro kayaknya gitu aja untuk video kalian ini mah Ini Ocha mau nih kalian untuk yang pengen nge-add Ocha Silahkan Namanya Ocha DZ bro ya Udah level 35 uh, oca Udah lumayan juga main warzone ya ma bro ya Tadi teman Ocha level berapa tuh tadi ya Level yang tadi level 58 ya Tapi ngaselin sekali dia mati <laughs> Oke okay, bro ya Oke belum pernah top up nih Mas Masih capnya masih 0 Karakternya yang Ocea punya Gus Ranger 1 Zimo. Ini keren nih Grimsko Kayak bagi jili. Ya ada Pogba tuh Ada Pogba Ada Messi juga ya kan Ih kukil Nah karakternya Ini aja cuma punya Rose doang nih Wih ada Konik Konik bagus ba. kayak. ya Wah ini karakter gede-gede sih What? Nah ini nih Ma bro. Penyakitnya warzone, suka nge-keres masih ya. Ya, ini masih tahapan perkembangan lah ya. Resmi rilisnya seperti biasa lah, coba kasih tau kalian pada bulan Mei dua ribu dua tiga. udah mau gitu aja untuk video kali ini. Mau makasih kasih banget udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian, dan nah, jangan lupa subscribe serta aktifkan lonceng ya mampu ya. Kayak gitu aja untuk video kali ini. Untuk kalian yang pengen beli, aku coba atau game lainnya langsung aja follow Instagram kita. jublin, atau nah, kalian pengen dijoki nih sering kalian di CODM, ya. bukan di Warzone lah ya, di CODM atau game lain langsung cek follow Instagram @kita_joki titik in, oke mah bro, see you, yaudah, yaudah semuanya, see you next.